Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video Video apa ya, gak tau juga sih video apa Apakah mungkin video rekomendasi atau apa Tapi kayaknya bakal jadi video rekomendasi gitu ya Jadi di sini saya ingin merekomendasikan software yang paling berguna, bermanfaat Dan yang wajib ada sih kalau kalian memang Uh, mungkin konten kreator atau mungkin youtuber atau mungkin streamer dan sebagainya gitu. Nah jadi kita di sini langsung saja gitu ya ke software yang pertama. gitu kayaknya cuma ada dua gitu software yang paling penting di sini. Dan ini softwarenya dua-duanya gratis ya. Jadi kalian bisa download kalian tanpa harus uh, pirate gitu dan di sini yang pertama adalah yang tidak lain tidak bukan adalah OBS Pak ya. Karena OBS ini jujur untuk kualitas untuk kualitas sangat bagus banget dibanding ya mohon maaf gitu. Kalau Mirillis itu untuk audionya itu kadang-kadang gitu ya kadang-kadang suka jadi resek-resek untuk audionya gitu dan ya jelek banget gitu kalau kayak gitu. Jadi saya harus pakai software Audacity gitu ya untuk audio backup dan saya nanti editing lagi gitu kan untuk audionya di pasin gitu dan untuk yang audio dari yang Mirilisnya saya hapus gitu. Jadi saya pakai untuk audio yang dari Audacity gitu. Jadi di sini untuk OBS ini fungsinya banyak banget bukan cuman untuk rekam game atau layar, ini juga bisa untuk uh, streaming gitu kan langsung dari satu software atau mungkin kalau kalian misalnya mau pakai versi Streamlabs gitu ya kalian bisa juga. Dan ini bisa untuk stream game atau mungkin nonton game gitu atau mungkin main game gitu ya pakai layar laptop kalian gitu ya itu dari PS atau mungkin dari Nintendo gitu jadi dari Nintendo kalau atau mungkin dari PS gitu ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai monitor atau mungkin TV kalian lagi dipakai gitu kalian bisa pakai laptop dan kalian bisa main game PS4 kalian atau mungkin konsol kalian di OBS studio ini di laptop gitu ya. dan jujur menurut saya bagus banget gitu ya dan ini untuk audio mixer ini bener-bener custom gitu ya. jadi kalian bisa tambahin sesuka hati gitu ya kalian bisa uh, tambahin, kurangin, kalian bisa mute gitu kan, kalian bisa atur gain-nya juga gitu kayak speaker misalnya di sini di sini saya turunin gitu ya, untuk gennya dan untuk source-nya juga di sini saya bisa tambahin sesuka hati saya gitu sesuai kebutuhan saya untuk scenesnya juga. Dan ini jujur menurut saya sangat recommended banget. Banyak yang tanya, "Bang, kalau record pakai apa? Lu record pakai apa?" Saya pakai OBS gitu ya dan pakai Mirillis juga gitu. Saya dicampur gitu kalau misalnya saya bikin tutorial OBS, biasanya saya pakai Mirillis dan kalau tutorial biasa ya yang lebih banyak gitu ya tutorial biasa saya pakai OBS karena agak gratis ya ya walaupun saya juga udah punya me ya di Steam gitu nah jadi OBS ini sangat bermanfaat banget sangat penting kalau kalian memang tutorial atau mungkin kalian memang konten kreator di YouTube gitu ya atau mungkin yang rekam layar baik itu youtuber gamer atau mungkin uh, sebagainya gitu dan ini juga untuk kualitasnya kalian bisa lihat juga gitu ya, di video-video saya gitu kan bisa melihat juga gitu bagus banget gitu. OBS ini bahkan saya kagum banget. Ini software gratis tapi bagus gitu untuk hasilnya. Mungkin karena ini open source juga gitu ya. Dan uh, yang kedua adalah software yang bernama Audacity, Pak ya. Jadi Audacity ini bisa dibilang apa ya? Bisa memperbagus audio. Kalian nggak harus pakai Adobe apa ya yang namanya yang yang Buat suara itu gitu yang biasanya youtuber yang suka pakai di kawan buat rekam micnya gitu Jadi kalian nggak harus pakai Adobe itu Kalau mungkin kalian memang nggak berlangganan Adobe Kalian bisa pakai Audacity dan iya yeah, menurut saya uh, Bagus aja sih untuk kualitasnya Kalau kalian tahu juga podcast saya gitu ini Podcast saya direkamnya menggunakan Audacity gitu Dan kalian cukup download Audacity gitu ya eh. Ini gratis juga kalian cukup download dan kalian install Kalian cukup klik tombol merah ini gitu ya eh. Misalnya kayak gini cek cek 1 2 3 cek gitu ya eh. Setelah itu kalian udah bisa langsung jadiin audio ini sebagai file gitu. kan bisa klik file dan kalian klik export. Kalian export sebagai WAV aja, jangan MP3. Yang saya tahu WAV itu lebih bagus ya untuk kualitasnya. Dan kalian bisa uh, save project mungkin langsung gitu ya. Dan ya yeah, saya saranin sih kalian jangan sampai nggak save project. Karena takutnya nanti audio ini tiba-tiba hilang mungkin. Atau tiba-tiba gak ke save atau mungkin tiba-tiba keganti. Kalian bisa jadiin si audionya ini untuk jadi file wav lagi gitu kan dan untuk audacity ini bukan cuman untuk kamera doang kalian bisa pakai efek jadi biar suaranya tuh lebih ngebass lebih halus kalian bisa pakai efek uh, bukan cuman bass sih efek yang kayak apa uh, treble ya kalau nggak salah ya namanya ya kalau nggak salah gitu ya. jadi pakai efek-efek kayak gitu mungkin nanti juga saya akan bikin gitu ya untuk videonya dan ya, jadi kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk video kali ini jadi intinya software yang paling penting menurut saya bagi kontrol kreator adalah OBS ke-1 dan yang kedua adalah Audacity dan Audacity ini sering saya pakai kalau misalnya saya bikin podcast gitu ya kalau kalian mau cek kualitas dari audionya kalian bisa nonton mungkin podcast yang saya gitu dan ini juga saya pakai untuk backup audio. Biasanya ngebackup audio kalau saya rekam mirilis Karena mi ini kalau direkam kadang-kadang suka ada suara kresek-kresek kayak gitu. Jadi saya pakai backup audio gitu. Dan ya biar nggak diulang aja sih untuk rekamnya. Karena jujur kalau udah ngomong sampai berbusa capek gitu <laughs> Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga uh, membantu atau mungkin... Menambahkan referensi untuk software-software yang penting menurut kalian bagi content creator atau youtuber. Dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye.